adik-adik yang terkasih, jumpa lagi nih bersama Kak Britni di Selat pagi teruna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pagi ini Kak Britni mau temenin adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca firman Tuhan. Dan bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kau telah membangunkan kami dengan keadaan sehat dan kami juga akan memulai renungan kami kiranya engkau memberkati dan Kau memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti apa yang kami baca dari firmanmu ini Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, amin Mazmur 121 ayat 1-8 yang berbunyi demikian Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah akan datang pertolonganku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 Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-selamanya. Nah, sobat rumah, judul renungan hari ini yaitu penjaga. Pernahkah kita berbincang-bincang dengan seorang satpam? Satpam adalah sebuah singkatan dari satuan pengaman. Tugas seorang satpam adalah menjaga keamanan. Menjaga keamanan bukanlah pekerjaan yang mudah, Seorang satan tidak boleh lengah dan harus selalu mengawasi sesuatu yang terjadi Ia harus berjaga-jaga dan berhak dan terhadap pencuri maupun perampok Nah sahabat Runa firman Tuhan saat ini merupakan suatu nyanyian ziarah bagi umat Israel Nyanyian ziarah artinya suatu pujian untuk penguatan para ziarah di Israel penguatan, merek, penguatan karena Israel adalah bangsa yang seringkali berpindah-pindah mereka selalu berada dalam bahaya terutama saat kembali dari pembuangan di Mesir dan Babel. Untuk memenangkan hati mereka, untuk menenangkan hati mereka, dari rasa takut akan bahaya, orang Israel menyanyikan Mazmur 121. Bagi orang Israel, mereka tidak takut akan bahaya saat berjalan dalam gelapnya malam ataupun panasnya siang. Umat Israel percaya bahwa Tuhan adalah penjaga mereka. Perjalanan jauh yang dilakukan untuk sampai ke tujuan akan aman Karena Tuhan menjaga dan melindungi mereka Nah sobat rungah, melalui penjelasan firman di atas Kita mengetahui bahwa Tuhan juga mempunyai tugas yang mirip satuan pengaman Tuhan penjaga bangsa Israel karena dia mengikat, mengikat perjanjian dengan mereka Namun demikian, perjanjian itu diperbarui dalam Yesus, diperbarui dalam Yesus Kristus untuk semua orang Termasuk bagi Sobat Runa Tuhan menjaga orang-orang yang mengasihinya Ia melindungi nyawa setiap orang yang berpegang pada perintahnya Sobat Runa tentu mempunyai banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari Baik di sekolah maupun rumah Jangan takut ataupun gentar karena kita mempunyai penjaga yang hebat Yang selalu menyertai kita Nah adik-adik renungan hari ini sudah selesai namun sebelum itu kita akan menutup dan kita minta Roh kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Sebagaimana ajakan dari renungan tadi, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami dalam renungan saat ini. Berkati kami ya Tuhan. Biarkanlah firman ini menjadi irama dalam kehidupan kami. Berkati juga aktivitas kami, yang akan kami lakukan satu hari ini. Tuhan, berkati dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam jaga kesehatan ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.